Acara DJ Parigoy, DJ cewek cantik kayak Korea, juga seru banget, besti-besti cantik ini lagi berjoget, oke lur, selamat menonton.